Oke, guys, balik bersama gue Wirman di channel gitar yang lagi-lagi gak mau main gitar Kenapa karena gua sekarang lagi mau main Minecraft Melanjutkan ya, melanjutkan yang sebelumnya Kita sudah melakukan persiapan menuju netherite Gila, ada suara zombie Berisik ya, bentar gua loncat dulu ke bawah Oke, gua Oke, gue nemenin si Bruno sama Mars aja di sini karena yang paling nggak berisik dalam mereka, oke. Okay. Jadi ya, seperti dari konten sebelumnya kita sudah lihat di sini kalau kita udah lumayan lengkap ya, walaupun belum enchant semua tapi semua udah diamond. Ini respiration sih enggak nyambung sama penjelajahannya ter sekarang cuman ya nggak apa-apa. Di sini kita mempunyai diamond pickaxe efisiensi 4 dan breaking 3 fortune 2. Boom. Diamond sword sharpness 3 looting 2 speed si h3 ya kalau kalian udah nonton sebelumnya, ini gua dapat bener-bener baru dan belum pernah gua pakai. Nah, ini adalah pintu neternya ya. Kita bisa. Bisa lihat kalau sekarang gue lagi tutup Gue buka dulu Tuh, Langsung kedengeran suaranya Tapi ketutupan sama suara ayam yang belakang ya Itu lebih Lebih besar suara ayam di belakang Nah jadi persiapannya sih nggak banyak-banyak ya Hanya ini aja Hati-hati ya guys Kita lihat nih langsung ya Bismillahirrahmanirrahim semuanya enggak ya. gitu ya Sorry What? ga ga ga ga aduh aduh aduh aduh aduh gua jalan kemana oke okay, boom wah gila <laughs> wah gila sih gila ini benar-benar gila bentar gua matiin dulu ya kita sudah sampai di Nether seperti yang kalian lihat itu <laughs> Nether sekarang tuh lebih bagus ya ada buah-buahnya dulu tuh cuman merah semua gitu. Ini sekarang ada biomi-biomi baru katanya di sini kita bisa lihat juga, lo lihat nih ya, pintunya langsung menuju ke lava. Untung aja gua mampadpsi ini, gila sih ini emang. Oke, okay, kita langsung mulai aja ke penggalian dalam meter. <laughs> oh, ini apa sih? Blackstone. Sip. Takut. Basalt. Gua nggak tahu gunanya apa sih, cuman gue coba bisa ngambil aja kali ya. Blackstone-nya sih kayaknya keren ya, Blackstone gitu namanya. Ambil magma block apa ya? ntar ya ini gue simpan dulu ah! gila cepet banget hancurin ya ah! oh oh shit oh shit regen regen regen regen regen regen please please please please please please gue lupa anjing Ayolah ayolah, masa mati masa mati nyaris banget sumpah Gua hampir balik supaya ngekain cancel animasi mati atau minimal matinya di dalam overworld ya Gak di anjing anjing lupa gua maaf ya maaf ya singkat gue di sini nggak bisa ada air deh bener gak sih gue juga lupa ya jadi kayak percuma gitu bawa air walaupun di sini banyak magma kayak nggak guna anjir Tutup oh aduh, aduh oh iya ya magma bloknya juga ngasih damage anjing anjing nih tempat apa sih tunggu ya ada monster dulu gue matiin dulu gue lupa ini namanya apa Mak-makrim Aduh, itu suara-suara apa sih, Anji? Oh cepat sekali ya pake <laughs> Pake pickaxe sini. Ntar gue liat koordinat dulu Ingetin ya Ingetin 576428 576428 57, Nah, ini harusnya gue screenshot aja sih Cuman ya udahlah. Nanti bisa gue liat sendiri kalau di Langsung aja lah Tenang aja, gue juga udah ngehafalin koordinat di jalan pulang Karena... Saat nanti kita pulang pasti itu menjauh daripada pintu Nether yang tadi kita masukin ya. Karena kalau nggak salah di sini kita jalan berapa? Woi, oh, apa itu? Karena kita jalan berapa jauh di Nether, di dunia lain itu kayak lebih jauh gitu. Dunia yang kita sebelumnya itu jadi lebih jauh. Ini apa ya? Oh, Gold nugget. Just <laughs> yes. di Nether sekarang sudah ada namanya gold ya. Holy shit. Holy shit. That's what. <laughs> Holy shit. That was fast, as fuck. Damn. Oh, quartz quartz. Wow, wow, wow. Oh ya, gue lupa ngasih obor maaf. <laughs> Saking. Wow, uh, lu liat tuh. Oh, the feel. So good. Oh, kalau yang netrek aja yang cepet ya. Sisanya sih nggak sih basalt nggak terlalu cepet. Anjir enak banget parah. Goblok banget ini. udah <laughs> dengar suaranya sangat satisfying gajir gimana kalau di sini bisa pakai beacon, <laughs> walaupun tidak mungkin ya. nah gue nggak tahu. di sini kita kan mau nyari engine debris ya. emang karena walaupun susah tapi memang itu tujuannya nether gitu kan yang zaman sekarang. ibaratnya tuh nyari yang tingkatnya tuh lebih rare daripada diamond di nether gitu kan. nah masalahnya gue nggak tahu di kedalaman berapa. Wuh Ancient debris itu ada bangsa bangsa emang gila sih, bener-bener gila. Tandain dua biji biar kalau gua salah ya jangan sampai salah. <laughs> Artinya gua lurus aja Wah ini dia, ini dia. Ini yang gua ngeri ini. Kalau kayak gini sih ini bahaya sih. Ini gue gali kemana aja, arahnya bisa aja, kayak dapet magma, dapat lahar Gila, gila, gila, gila Uh, buset, buset, buset Damn! Oke okay. <laughs> Perasaan gue doang atau lahar di nether tuh lebih cepet ya? Anjing cepet banget Wow, wow, wow, wow, wow, wow, kita sudah mencapai penghujung Bangsat, bangsat. Coba gimana nih ke bawahnya? Anjir ini masih di atas kayaknya. Dem. Ini masih jauh banget ke bawah anjir. Satisfying moment. bener benar masih sangat jauh dari permukaan tuh yang di bawah anjir. Kayaknya kita terbang di atas deh. Wah, GG. Oh, itu apaan tuh? Tulang ya? Anja sih, iya dong. <laughs> Hah! Apakah gue harus membuat jalan menuju ke sana? Entarlah gue bisa dulu di sini. Kalau nggak ada ya, caranya cuma itu doang, anjir. Oh, shit, shit. shit. Jangan, jangan gali ke atas. Jangan gali ke atas. Shit. Gue aja udah hampir penuh, anjing. Pisang balik dulu ya, gue nggak bawa Aceh sih. sorry banget nih. Adalah <laughs> ah, balik dulu ya, bentar ya, bukan yang takut nih ya, sorry banget nih. Cuman emang penuh anjing mau ngapain? Teruslah gua tutup-tutupin magma di sini lah anjing, ngeselin, buat jalan gitu kan. Sorry banget nih, untuk mencegah terjadinya <laughs> kesalahan di kemudian hari. Ini gigi sebelah sini gua tutup aja lah Nah ini jaga-jaga Kalau kenapa-napa gak kenapa-napa Kalau kenapa-napa gak kenapa-napa Gimana tuh? Boom Nah ini bisa biar ngasih lihat. Kan gak mungkin jatuh juga ya kan? Boom Power of new sword, father wow, wow, so many of you Wow Swiping edge itu tadi tuh ya, sakit juga ya. Oke, okay. jalanan sudah cukup manusiawi ya, bisa manusia tuh jalan di sini ya, anjing. Maaf, Mas, semua apa coba? Penanda, biar gue gak ke daerah sebelah sana. Boom, kita balik dulu sebentar. <laughs> ah, buat nyaro doang ya, naruh-naro bareng. Ninggu gak tahu gak bakal kemana. Oh, surprisingly gak jauh. Where, Itu desa yang... Oh ini harusnya rumah gue di sebelah sana anjing Oh ternyata gak terlalu jauh HAHAHA <laughs> Ya emang karena belum terlalu jauh sih kita jalan. Wow, that's... that's my gems No, that's my house Oke okay, gue sudah sampai rumah disini sini kalau gak salah ini bisa dijadiin nether brick ya Lumayan Bahan bangunan baru dari nether bomb apa yang kita harus buat dari bahan seperti ini? Langsung saja komen di bawah. Sisanya, gue akan taruh di sini. Ini ada koal. Gue blackstone, let's go. Masuk for real estate. Ya, let's go. Alright, alright, sudah cukup. Kita akan masuk ke nether lagi. Boom, let's go, gila! Oh. This what I'm talking about. This what I'm talking about kalau kita buka tuh Nether portal yang nggak ditutup anjing. Ya, mau gimana? Kita lawan. Oke, okay, let's go kita kembali ke Nether. <gulau> Bolak-balik Nether seperti tidak kenapa-napa ya, seperti hal yang biasa. Boom nah tapi setelah gue lihat-lihat kayaknya lebih bagus kalau kita tuh ke, ke arah sebelah sana ya ke arah east east oke okay. kita lebih baik kayaknya menuju ke timur karena di sana tuh kayak lebih banyak bloknya gitu loh sorry ya kita ke arah sebelah sini kali oh iya ya kita harus menguliti daerah nether itu tuh dari luar ya jangan masuk ke dalam gitu itu bahaya sih kayaknya kalau kayak gitu jangan bikin gua gitu loh sebisa mungkin jangan bikin gua walaupun gua jangan terlalu jauh sama dari luar gua kayak gini. Ya, ya ya ya, boleh juga boleh juga. Pelajaran pelajaran. Another satisfying moment. Sangat sangat satisfying. <laughs> Sausen, ha. Apakah kita sudah mendekat ke permukaan? Ntar, taruh dulu, ntar gue ambil Kalau nggak salah ini bikin lama di jalannya. Oke, okay. karena udah cukup banyak juga, cuman yaudah, gak apa -apa lah ya udah nggak apa-apalah kita terusin aja kali ya. Kalau bolak-balik nanti jadi kelamaan anjing Wow, huh! Sumpah, sumpah. Tegang anjing gara-gara kecepatan. Aduh, tegang banget gue tadi. Nggak bohong anjing, hah hampir jatuh konyol anjing. Huh? Oh, akhirnya cuy! Wow, oh, langsung saja disergap. So sorry, kena lagi. Uh, akhirnya sampai ya. Karena gue mau main aman, gue balik dulu. Tenang aja ini bakal gue skip. Jadi nanti langsung ke sini lagi ya. Tenang. Yuk, let's go. Oke, okay, here we go again. Gue tadi udah naruh-naruh barang, udah rapi-rapi -rap. Terus gue repair lagi diamondnya supaya full. Habis ini sih gue masih belum punya diamond lagi. Jadi nanti kalau ini udah mau mau ke, apa? Ancur. Kalau ini diamond pickaxe-nya ini udah mau ancur, gue harus berhenti dulu, ya farming di Nether kenapa karena gua mau punya diamond lagi ya. Gak mau gua ini kalau Ah! Huh! The diamond is real. Gila sih itu gue lupa tutup Anji, anjing, anjing hampir aja bangsat. Wah, ini udah terlalu gila. Ya ya ya, soulstone ya. Ya eh, ya bagus bagus. Sebentar ya. Bangsat, bangsat. <laughs> Sport jantung sorry guys. Tadi sampai mana? Oh ya Diamond pickaxe gue kalau misalnya hancur itu belum ada lagi Diamondnya buat nge gitu loh buat nggak Nambahin lagi darah dari diamond pickaxe nya jadi gue gak mau dulu ya Jadi artinya kalau misalnya mainin kali ini kelar ya udah kelar gitu Pulang ke rumah jangan masuk lagi gitu karena gue gak ada diamond ya sekali lagi Udah ada diamond Kalau ah! ah! ah! ah! dia diambil Nanti bisa buat apa ya Gue iseng aja ambil Soul sama soul soil Jadi ada yang tanah Ada yang pasir Yang pasir sih bikin lama Terus ada bercak-bercak muka orang Jadi mungkin ini ceritanya arwah ya Arwah yang udah masuk ke netar gitu Kesian sekali mereka dinjek injak Nah, gue mau coba ambil dua-duanya ya sampai 64 gitu satu stack apa sih ini kegunaannya gitu loh gue pengen tahu kalau misalnya nggak ada gunanya pun nanti ya bisa buat dekorasi oh iya iya gue iya. gue baru ingat gue baru ingat ini soalnya gue lupa yang soul soil atau soul sand itu bisa buat jadi tanah numbuhin tumbuhan gitu yang bisa dipakai buat alkemis, kayaknya ya inget gue ya Alchemist itu bisa bikin potion-potion uh, yang berguna buat nanti kita ke depannya Banyak deh pokoknya nanti potionnya tuh beda-beda resep Resepnya katanya juga ada, nanti gua kasih lihat deh Pokoknya nanti kalau misalnya udah dapat tumbuhannya juga, kita akan coba ya Menjadi Alchemist Okay, akhirnya kita sudah sampai ya ke tempat aduh ini jalannya lama banget gara-gara ini anjir. Ke tempat yang tadi kita emang mau datang ini ada tumbuhan di sini ada kayak tulang belulang anjir. Coba kita ambil ya. Crimson Roots. Coba kita ambil tulangnya. Ah, <laughs> Bone block siap, siap. Ambil ah iseng. Holy shit Gue males jalan di bagian ini ya <laughs> Jadi gue tandain pakai obor aja begini Anjir pemandangan di nether sih jadi lebih bagus ya Jauh lebih bagus Wow waris is that? Api-api biru Tapi jauh sih males ya Shit Terpaksa Wow wow wow wow itu apa ya? Wow, kalau nggak salah, ini namanya bastion ya. Tempatnya pigmen-pigmen gitu yang baru gue baca-baca. Menarik, let's go! Kita ke sana, let's go, let's go, let's go! Aduh, walaupun sebenarnya gue nggak tahu caranya ke sana gimana, tapi kita coba dulu aja kali ya. Aduh, oh, gue tahu nih, harusnya naik ke atas terus ke sana ya dibanding gua harus bikin jauh-jauh di bawah dan nggak aman oke gua ngerti let's go let's go let's go sayang ya obor gue ambil dulu <laughs> oh gue bisa bikin ini untuk naik ke atas oke di sini aja apa galinya agak miring ke kiri karena kalau misalnya ada lava Gue nggak akan kena ya soul sand harusnya sih udah daerah-daerah tanah di atas Abis sekop gua sial Ini gua harus pakai obor Please please BOOM Calculated as fuck Gua tandain tiga, jalan pulang Boom ya Aman Aman semua masih, aman Let's go What? What? What is that? Wah, wow, api birunya bisa dimati Gimana? Oh, wow, wow, wow! Oh! Oke, okay, sial! Asain lo anjing-anjing serem banget pas lagi ngeluarin anjing merinding. Gue bangsat, maaf ya penat. Sini lo, entar ya obor ntar aja nih. lebih penting nih. Wah, ngilang anjing. Oke, okay. gue ternyata ketinggian bastionnya disitu anjing uh, gimana caranya turunnya ya Oh nanti sana, oke okay. Wow, I see A block of gold Alright, alright, alright What is Itu juga Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow Rame ya, rame ya Wah tunggu, ini biomi baru Aduh tapi gak bisa kesana anjing, agak jauh Bentaran ya, next time ya Udah babi-babian lagi Oke, <laughs> oke okay, okay, tenang, semua tenang Fuh. Gila gilanya apa yang tadi nih habis ditembakin Aduh kejauhan Damn Jangan jauh-jauh ke sini aja, sip Gue <guluh> ngeri ada bolongan anjing <guluh> Wow, kita lewat backdoor anjing Di belakangnya tuh udah langsung ketemu sama gold sini dulu ya ke bawah dulu terus nanti ke arah situ coba ya oke di sini gue akan langsung mencoba masuk ke <laughs> backdoor is real oke pelan pelan man pelan pelan anjing gue nggak percaya kalau dua ya gue mau bikin tiga aja deh sabar ya pemirsa <laughs> gue harus hati-hati banget bikinnya anjing gue jatuh ah tidak gue akan teriak anjing tangan gue di shift nempel jangan lepas aduh gue ngeri juga tetap anjir Parno gitu loh rasanya, walaupun ada shift Tenang, semua tenang, belum sampai Dikit lagi, dikit lagi Ayo nyampe lah uh. Santai, santai Gue bikin dulu Obornya Eh, salah Huh. Kebanyakan, aku Kebanyakan oh berhasil-berhasil This is my J. Wah, gue masih ada slot enggak ya Polis crack, polis, aduh ini ntar aja lah Blackstone Polis black, blackstone, nanti aja nanti aja nanti aja sabar Ah, Huff Oke, okay, coba kita ambil. Apakah dia langsung bermasalah? Oh, tidak ya. <laughs> Ini yang dinamakan dengan mencuri. Uh, damn, the degas. Please jangan serang gua sekarang karena gua lagi vulnerable banget. Yang lain juga jangan serang gua dulu babi-babi anjing. Oh jatuh block of goldnya anjing kenapa mental harus kayak gitu sih hati-hati di sini banyak jalan bolong dan di sana ada babi coba kita panah dulu oh dua kali panah mati ya lebih lemah dari per skeleton Gua harus jalan pelan-pelan, bodo amat gua kalau lama Nggak deh biar aman gua tutupin anjing Kita nggak tahu nanti kedepannya akan <laughs> terjadi seperti apa Maaf banget ya, lama ya Gua takutan Dan gua mau main aman anjing Nah ini buat nandain supaya gua tuh nggak terlalu ke kanan atau ke kiri Boom, let's go <laughs> Gua nggak di sini gua harus ngapain lagi. nanti kita jelajahin aja dulu deh sudah sampai sini aja Atau ini harus ke atas atau ke bawah gitu kali ya Masalahnya gimana ke bawahnya anjing What? Ada apa sana? Coba kita lihat ya Aduh jalannya begini amat dah Oh udah jalan ke bawah lagi Siap siap siap Nanti nanti tenang Habis ini ya Habis ini Kita naik ke atas dulu Sini lo Wow Mereka barbar sekali Mereka sih lebih kayak barbar anjing dibanding sakit Sebenarnya gak terlalu sakit Cuman barbar oh, Gue takut tiba-tiba diserang anjir Eh salah mau no babi itu. So sorry I have brain. Wow, <laughs> There's another gold. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi di dalam ruangan buset buset banget tuh. Oke, okay, jadi di dalam gedung ini pun ada tempat-tempat yang disimpan goldnya gitu loh. Kayak disembunyiin. Boleh juga, boleh juga.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 Guys, jadi gua udah sampai di atasnya ya. Atas dari bastion ini. Jadi ternyata lava yang ngalir di daerah bastion itu tuh munculnya tuh dari paling atas tinggal ditutup terus habis itu menghilang banyak ya lavanya. Lumayan ya. pengetahuan untuk bisa <laughs> mengeksplor dengan aman. Boom. Ini tips dari nomor satu bastion ya. Mungkin kayak gitu ya. Supaya nanti kelihatan di belakang-belakang lahar itu ada apa aja lu bisa lewat BOOM, dia suara I'm talking about Kita pa ke paling atas ya Kita ke paling atas nemuin mana titik Pertama dari lavanya Bada boom, bada pop. Wow, oh, gue tinggal 11 Apakah ini saatnya untuk pulang? Wuhuu Awww, tidak cukup tempatnya I'm so sorry I'm so sorry, I'm so sorry I'm so sorry, I'm so, so Aduh, basalt anjing, ngapain gue bawa basalt dari tadi uh, Aduh, cracker, polish, apa lah, iseng Apa ya? Wah ini sudah penuh anjing Ini sudah penuh gua harus buang apa ya? Aduh ini sayang banget, jangan Apa yang harus kubuang? Eh, ini ajalah lah Buat apa juga kreket? Let's go Bentar lagi pulang ya guys ya Sorry banget nih. Buset uh, Gasnya sih udah ngincer gue tuh kayaknya Huff Menegangkan Hah, Habis udah obur gue anjing Ada lantern tapi sayang banget Huff Oke okay guys Jadi ya Kita akan pulang Karena udah penuh juga inventory Banyak Sekarang saatnya untuk pulang Ya sudah sudah tidak mau lagi di sini anjing. Sial suaranya anjing. Tegang. Oke oke oke tidak ada apa-apa pulang lari. ye ah. Yee yeah. home sweet home lagi lagi lah. Okay, we're back to the overworld. Home ah, Oh iya tutup dulu anjing daripada daripada lagi ya kan. Sekarang lebih gede dah tutupnya anjing. Ah, langsung beberes beberes beberes. Hasil looting hari ini Boom nah, ini gue juga gak tau ini ya Ini soul sand, soul soil Nanti ya, tenang, tenang, tenang. Semua akan gue cari tahu Ini buat apa Ya, tenang Sumpah ini lama banget ya Kayaknya gue butuh lebih banyak lagi nih Furnace, anjing. ya okay lah, nggak apa-apa ya Sembari menunggu langsung aja kita enchant Oke, okay, this is the time They have been waiting for Okay, this is the time. Hahaha, <laughs> enchant. Let's go! Apa ya, apa isinya? Fire protection, protection 4, drip strider, hmm. <laughs> drip strider. It is so sorry, gila. Ini gue juga nyalain ya, biar kelihatan durability-nya. Itu pencet F3 dan H biar nanti ini semua tuh muncul ya ini bukan cheat lah ya, ini cuma buat informatif doang karena ya padatnya. oh, segini ternyata oke, jadi gue udah punya Depth Strider 3 ya langsung yang paling tinggi nih ya, kalau nggak salah 3 ya gila sih, jadi next digabung dengan respiration boom kita akan menjelajah laut <tuh> oke guys, jadi segini dulu konten main minecraft kali ini jangan lupa untuk like, comment dan subscribe next kita nggak tahu ya, mau ngapain, mau ke lagi, atau kita akan ke si temple Boom ya. Dan juga jangan lupa untuk ngecek ya IG SK6 Solan Official nih, ada produk terbaru, jangan lupa untuk beli, boom Jadi sekali lagi, terima kasih sudah menonton gua Wirman, keep rocking and headbanging Cabut dulu, exclaim forever Peace out, boom